Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Pampam Di video kali ini Pampam mau cari target Buat ini apa Kita ajak makan-makan Berbagi kenikmatan itulah. Berbagi kenikmatan Mumpung sekarang hari Jumat Kita berbagi Itu Sesama kita cari targetnya para oh, ojol ojo, ojo. yang lagi nanti barengan sama temen temannya kita takdir. Maka, sekalian juga, momen juga ini mau berbagi jumat berkah juga. Ada apa nasi box, goyang yang soalnya nasi box kita bagi-bagi juga kita berbagi kenikmatan lah berbaginya pokoknya mah pantengin terus videonya jangan dilupa di like dan subscribe komen juga ya Yuk, ikuti terus oke ini, udah nyampe di jalan sulanjana udah dapat targetnya nih akan-akan pojol yang lagi istirahat kayak gitu, di selat dan karena kita ajak makan-makan, Udah ajak makan-makan, kita ajak berkonvoy, pompong bawa nasi box, kita bagi-bagi sama mereka, kita bagi-bagi untuk -bagi yang lain, pokoknya ikutin terus ya, kita samping. Biasanya kalau anak-anak mojol itu kalau misalnya lagi kabut, ya kayak gitu. Lagi seneng keluar deran. Assalamualaikum. Selamat uh, uh. Pak, lagi seneng keluar deran? Iya. Yeah, yeah. Lagi untuk keluar deran, guys. Tuh, omok-omoknya. Oh, Ini dari aplikasi apa? Driver, driver, Ini driver. gini pak, kita, kita dari papak gitu mau pagi-pagi Nah sekalian sama beberapa juli dari kaki maknya, enggak? gitu nggak pilih aja mau opak jadi gitu, biar kongsi yang bayar. Juga itu boleh, <tuk> boleh boleh boleh <tuk> boleh boleh boleh. jadi kong mau nanya kalau misalnya nunggu orderan kayak gini, cobain aja. nah boleh kita bercanda, tapi kopi gitu ya. kopi <tuk> <coffee, Seri> di <tangol, tuk> <cerita campan. tuk> udah udah, rata-rata udah berapa oh, <tuk> saya, saya baru tahu. Oh. Ya, ya. Baru -baru. Oh. Banyak, oh. Oh. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Udah berapa Bulan-bulan, <laughs> <Berapa? Berapa? tuk> <Berapa? Berapa? tuk> <tuk> Jadi Ternyata driver tuh emang aplikasi baru gitu, driver tuh. Jadi nggak kayak yang ya, mencar lama-lama lah aplikasi tapi lumayan udah rap, udah rap, oh, ya, Saudara, oh, sudah ramai ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi gini, apa bukan? nanti kita kan udah makan-makan, bantuin saya buat bagi-bagiin pesebot tetap-tetap dan air mineral. Jadi eh uh, kita hitung eh sedekah oleh ai sama-sama buat bagi-bagiin. Yang banyak, banyak lama lah, udah lapar, udah siang Mungkin mm -hmm. anak-anak juga yang lain kita udah udah lapar. Apakah kita panggil ke sini tukang dagangnya atau kita yang mau ke mm -hmm. <laughs> ya, oh, yeah. ya. sana? Paling Enggak aja ya, kalau kita ke sini ya. Di sana nggak muat, nggak muat ya, orang ya. nggak muat. Soalnya kecil tempatnya. kayaknya di seberang misalnya. mak di depan Maiko. Ma Maqio Maqio Maqio tak nah, aja kita pesan buat <Sanyebab> ini ayam itu ini ada di jalan ini itu ayam. Jadi -bunangan. -bunangan. Bisa. Bisa Mas ayam Mas Rodi, Mas Rodi. di tempat Kalau misalnya, berapa? Oh kalau oh harga oh harga ya <tos> lah. Udah pakai bakso udah pakai vaksin makan-makan, makan, soalnya jadi biar anak-anak aja yang makan. Kurang lagi diet buat saya. <laughs> enggak, enggak, enggak, enggak ada kata diet enggak ada. Oh, mau aja. Habis Sambil, makan, ngapain? Hah? Habis makan, habis ngapain? Habis, habis, habis <tosik> ngapain? Habis makan nanti kita bisa ini bagi-bagi nasi bung ke ya, sekitar sini aja. Kalau ada ojol yang lain gue kasih sama ojol jangan sekali kita pukul-pukuli. Loh tahu sama-sama meraih sama, oh, cari rezeki ya, jangan sal jangan, jangan saling berdampului atau bawa yang lain pada ya. makan tuh kameranya juga <haz> makan tamu okay. puasa <hha -hati> <hati> <hati> <hati> oke okay, teman-teman akal-akalnya udah pada makan aja pada ngati ngomong dulu. Pakan uh, usdur dulu usdur dulu. Uh, udah kayak gitu nanti kita bagi-bagi ini si, di sini ya sama mereka. Bagi sama mereka gitu. Jadi jadi hari ini tuh ee uh, punggung hari Jumat kita berbagi gitu. Kita menyisihkan rezekilah sedikit gitu, buat mereka gitu, yang membutuhkan biar berkah berbeda juga semuanya tapi kalau misalnya buat teman-teman kalau misalnya nanti buat next Jumat mau menitipkan uh, itu mau makanan mau apapun lah gitu bisa gitu pom bisa bantu me memberikan ke yang lebih membutuhkan.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 I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time mau para itu orang mau tadi sedikit tuh mereka senang kayaknya ramai di sini ojek <tipasuk> lagi oh, ada, tajet, oh. ada laki, guys. Oh, ya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 teman-teman, semuanya udah dikasih, kasih boxnya udah semua dikasihin, rata semuanya. Terima kasih buat tanggung driver dari komunitas Infinity yeah. ya. sama-sama, yeah. semoga -sama. uh, berkah, In. makin gacor ya almarhumnya, okay. makin bayang makin sukses lah semuanya. Jangan lupa juga subscribe. Uh, YouTube-nya Infinity ada nanti dicantumkan di bawah. Terus, uh, makasih juga udah nontonin video ini. Uh, udah support di uh, caranya di subscribe, di like, di komen ya. Pam, pam pamit, sama kakak juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap.